Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Ayu Ting Ting Dimanapun kalian berada Jumpa kembali bersama Mimin di channel youtube Hilya TV Yang pasti akan memberikan informasi informasi Terbaru, terhangat terupdate tentunya Seputar Ayu Ting Ting Pasti dalam suasana liburan Holiday Ayu Ting Ting Di Korea Hari kelima Ayu Ting Ting Hari ini masih ditemani oleh pria tampan bernama Sandi yang memang ditunjuk sebagai teman untuk mengantarkan Ayu Ting Ting berkeliling di Korea bersama Bilkis dan juga Siva serta Nur Rager Lustami. Liburan kali ini Ayu Ting Ting jalan bersama dengan Shiva dan juga Billy Ki serta Nurayu Hanya mereka saja dan pastinya membawa si bocil. Ada unggahan terbaru dari Mom Ayu Ting yang lagi kangen sama cucu-cucunya. Dilansir langsung dari akun Instagram Mom Ayu Ting, Bunda Ayu Ting Ting sini menuliskan. Kangen kalian cucu-cucu Ibu sehat ya nah happy sama Bunda ya sifat, ayu titing sehat-sehat kalian kangen kalian Tulis Mom I think, di akun Instagram pribadinya merasa sangat kangen karena semua cucu dan juga anaknya sedang berlibur ke Korea. Informasi selanjutnya ada yang sedang liburan juga nih pemirsa. Siapa lagi kalau bukan Boy William. Di sini Boy William juga sedang liburan pemirsa. Sama dengan Ayu Tingting, Boy William liburan bersama dengan sang adik Yeon Hartanto di sebuah pulau yang sangat cantik dan juga sangat elegan. Inilah pulau indah yang sedang dikunjungi oleh Boy William bersama dengan sang adik Ian Hartanto. Dan ternyata di sana mereka bertemu dengan Niki Tirta dan sambil menikmati pemandangan yang sangat indah, mereka berfoto dan juga berfoto bersama sembari menikmati hidangan yang memang sudah disediakan di sana. Dilansir dari akun Instagram Boy William yang terbaru, di sini menuliskan, rehab dari media sosial ini salah satu hal terbaik yang pernah saya coba. Terjebak di sebuah pulau, bermimpi dan konsep kreativitas baru di kepala gila liar saya. Tidak sabar untuk mengeksekusi ide-ide baru ini. Saya berharap semua orang memiliki Lebaran yang luar biasa. Ayo kembali bekerja omong-omong. Halo semuanya, besok ada UNBW T-shirt yang ya terus Senin kita Idol telah unggahan terbaru dari Boy William yang memang sedang jalan-jalan di sebuah pulau yang luar biasa indah dan juga cantik kawan-kawan liburan bareng sama Ayu Ting Ting sepertinya sangat menanjubkan nih dan Boy William juga nih mengingatkan bahwa episode untuk hari ini UNBW akan hadir tesur official yang pastinya kocak luar biasa nih pemirsa Ayo kembali lagi beraktivitas dan selalu semangat untuk sahabat semua di rumah Yang masih liburan semangat liburannya semoga pulang membawa mereka Informasi selanjutnya masih bersama dengan Ayu Ting Ting yang sedang jalan-jalan di luar negeri Tepatnya di Korea Pemirsa di sini Aitinting ada di sebuah pulau yang sangat cantik, luar biasa hijau dan juga sangat asri. Ada beberapa status terbaru yang Ayu Aitinting tuliskan dan juga membagikan foto-fosenya bersama dengan Sandi Daniju, dan, dan juga Nurul Agustami dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Di sini Aitinting terlihat sangat cantik dengan baju hitamnya. Wah, jika Aitinting sudah memakai baju hitam yang lain sudah pasti lewat nih pemirsa Cantik dan luar biasa Bagi sama semua yang penasaran Seperti apa kegiatan Ayu Tinting Dan menu-menu apa saja yang selalu Ayu Tinting santap di Korea Bisa tonton di Kisyo TV di Pemirsa Semuanya sudah ada di sana pastinya Inilah liburan Ayu Tinting hari ini Yang pastinya luar biasa Dengan outfit-outfit yang sangat memukau. Ayu berpenampilan dan juga mendatar rambut sendiri karena Krishna Fahreji sang Hydro tidak ikut menemani Ayu Ting. Ayu Ting pulau Nami, keren. Di sini Ayu Tinting bersama dengan Nurul dan juga sang buah hati ada di pulau Nami pemirsa. Pulau yang sangat cantik dan juga dihiasi oleh beberapa spesies dari tanaman yang sangat langka. Bagi sahabat semua, semua selamat menyaksikan kegiatan editing -kejata hari ini spesial masih dalam rangka liburan holiday di Korea. Oke sahabat semua, semua selamat menyaksikan semoga tayangan mimin menghibur mimin akhir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Java MyFi. Udah selalu setia nemenin aku pergi liburan ke negara manapun. Sinyalnya keren, gak pernah lola, pokoknya jaringannya kenceng, kuat, internetan juga lancar. Thank you, Java MyFi. Begiau, ikis. Kita lagi di Nami, Nami Island. Nami Island. Kalau ya, mau tahu keseruan kita di Nami Island, jangan lupa nonton Kishi TV. Dan mau tahu kita kulineran apa aja di sini, oke? Nonton Kishi TV. <tik> Siompa dan mantap. Selamat <tik> makan. selamat oke, Saudara. penuh Sudah nih. Ya. Itu si Okay. Okay. seperti biasa di kita saat kita cuci muka pakai minyak sip nih tinggi lagi kikis kelihatan ya kak berusia uh. seperti kita kikis kelihatan saya. oh uh. ya wah uh. Selamat pagi Seperti biasa Hari ini karena Dingin banget ini nyampe Solo lagi Jadi harus tetap pakai ini Jadi pro Mochi brightening body lotion Ini harganya guys 2,5 Karena khasiatnya bagus banget Kalian bisa langsung order di Klinik Dharma Pro Jakarta Instagramnya ya, ini harus coba sih, karena ini manfaat banget. Apalagi di cuaca dingin ataupun cuaca panas juga ini nggak lengket sama sekali. Ini, -ini bagus untuk kulit, aku dari mana selalu pakai ini. Kalau mau cari, langsung aja ke klinik Dharma Pro Jakarta. Harganya cuma 2,5 ya, mochi brightening. Ini body lotion hmm. Pokoknya kalian wajib banget coba Mochi Brightening Body Lotion ini Dari Klinik Dermapro Jakarta Harganya cuma 2,5 ya guys Ini fungsinya buat mencerahkan kulit juga Terus juga melembabkan Dan kalau kalian rajin Pakainya setiap hari Ini bisa mengencangkan kulit kalian jadi nggak gampang kendor Jadi body lotion ini banyak banget manfaatnya Wajib banget paket. Begitu wanginya bertahan 24 jam Tuh. Hmm. Wajib coba Mochi Brightening Body Lotion Bye Dermapro Good morning Yao. Ikis Kita mau kemana? Mau ke ke Nami Island, Asani! Halo! <tuk> Pagi ini kita siap-siap ngebolang lagi nih Makanan dingin, siap Makanan dingin hari ini, jadi kita udah persiapan baju tebal Jumlah Jalponeo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 I setia, nemenin aku liburan Kemana aja Mau keluar negeri kemanapun, negara manapun Aku selalu setia bawa Jawa WiFi Karena jaringannya kencang, sinyalnya bagus Dan gak pernah lolak Pasti ini, selalu setia Thank you, Jawa WiFi.